Hai hey, teman-teman kembali lagi dengan channel kami Sini Jam Ahmad Channel Pagi ini Saya akan Mulai bersih-bersih tambak Bersih-bersih pekarangan tambak Karena udah terlalu lama ditinggal Tinggal gotong royong tiap hari Tiap hari ada yang panen Karena musimnya juga Masih kayak gini Jadi tiap hari ada yang panen Lihat teman-teman Pekarangannya bongkor semua udah kayak nggak ditempati Nah ini tambaknya udah ada udangnya Umur 43 hari doain teman-teman biar lancar biar sampai finish dan udangnya juga cepat besar oke teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan like dan share agar kami semangat bikin video terus dan agar channel kami cepat berkembang oke teman-teman mari kita mulai Thank you. oke teman-teman sebenarnya <tuh> paling cepat itu bersih-bersih rumput itu ya disemprot kalau enggak disemprot ya dibabat pakai mesin oke, berhubung ya kami saya belum punya mesinnya jadi ya manual aja <tuh> Rencananya Mau ditanemin cabe Ya sayur mayur lah paling Nanti kalau Banyak ya bisa dijual Kalau Dikit ya Dibuat makan sendiri Baiklah teman-teman karena nggak kerasa udah lama dan cuacanya juga panas banget kita istirahat dulu tonton terus video saya kita istirahat dulu minum sambil <laughs> makan cemilan teman-teman kita lanjut nanti lagi kita istirahat sambil ungkal-ungkal teman-teman biar tariknya tajam lagi enak digunakan ini kebetulan snacknya belum ada jadi cuma bisa sambil udut yang sebelah sana udah ada bekasnya udah dikerjain kemarin selama dua hari tapi cuma pagi aja jadi cuma dapat segitu soalnya gini teman-teman kalau mau digenter terus tuh paling jam 10 itu udah ada yang nelpon diajakin gotong royong panen jadi nggak ya bisa nggak bisa mepeng, nggak bisa di cuma di sambi terus. Kalau udah siang udah jam 12 ke sana itu udah panasnya, kira kira jadi enggak kuat. Oke kita mulai lagi karena udah minum dan udah rokok udah bisa tuh. Mulai lagi, jadi kalau udah panas banget, kita istirahat. nggak terasa teman-teman udah Wanas, sudah siang jugaan ini udah ada bekasnya jadi ya kita istirahat dulu sampai di sini dulu video kali ini ikuti channel saya terus sini jam Ahmad channel jangan lupa subscribe Comment, like dan share biar kami selalu upload video setiap minggunya Ya teman-teman itu istri juga udah manggil-manggil suruh nggak tahu itu kayaknya ada yang ada orang juga. Baiklah teman-teman sampai di sini dulu Dan saya akhiri tonton video kami seterusnya. Bye.